Oke okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Omsahtiastu nama budaya Salam sejahtera untuk kita semua Selamat malam teman-teman viewer Teman-teman follower dari Sabang sampai Merauke Dari dalam hingga luar negeri Dari Indonesia hingga mancanegara Alhamdulillah Irobil alamin nashtain wa'ala umurid tunyatin Wa'ala alihi wa sohbi ajmain amma ba'du Oke okay, teman-teman sahabat-sahabat follower Sahabat-sahabat viewer Sahabat-sahabat subscriber -sahabat dari Sabang sampai Merauke, dari dalam hingga luar negeri, dari Indonesia hingga mancanegara. Baik dunia nyata, dunia maya, dunia gaib, dunia misteri dan dunia-dunia dunia lainnya. Selamat malam. Mudah-mudahan kabar baik selalu menjadi milik kita semua. Allahumma amin jarobal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin jarbal alamin. Oke, geng di kesempatan malam hari ini sebenarnya aku niat gak niat ya live ya teman-teman karena hujan terus di sini teman-teman dan kebetulan aku lewat sebuah makam di sini teman-teman jadi aku penasaran ya geng ya aku mampir di sini teman-teman dan sebelum aku lanjut aku minta laporan cek sinyal cek suara cek gambar teman-teman karena aku baru pertama kesini jadi Penting banget untuk laporannya Ya teman-teman saya minta Cek sinyal, cek gambar, cek audio Agar supaya teman-teman Tidak ketinggalan momen indah bersama Inyong Oke sahabat Viewer semuanya Aku absen dulu 1-40 yang udah hadir Bantu sharenya yuk teman-teman Bantu sharenya share ya teman-teman Bantu sharenya mudah-mudahan yang udah bantu share Panjang umurnya, mulai rezekinya Enteng jodohnya, amin, nyerbal, -lamin. oke Siapa yang berhak Mendapatkan gelas cantik dari Inyong Oke ya teman-teman, aku buka dulu, is number one, ada Eko Wahyudi, terima kasih Kang Eko, selamat malam. Kemudian nomor dua, ada Alfa Elijah, aduh, ada teman lama nih, how are you today? Mbak Alfa Elijah, gimana kabarnya, semoga sehat selalu, thank you, udah hadir. Ada Kang Jai, halo Kang Jai, Sultan Inyong. selamat malam. Selamat malam Kang Jai, Gimana udah sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kemudian ada juga Sunan Bangkucir, Taupan Sulan, Cecep. Terima kasih, Naikbot. Soleh Aryono Aldi Lovers. Terima kasih umum Maftuka. Terima kasih Raffi Pramudita. Kemudian Neni Apriyanti. Assalamualaikum Muhammad Zagit. Jenny Misteri. Halo, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mbak Winarti. Selamat malam, terima kasih hadirnya, thank you. Kemudian ada juga yang belum menyong sapa ada Sultaninyung juga, ada Mbak Rusmiati. Terima kasih Mbak Rusmiati. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Kemudian juga ada Mbak Yaktistani, nggak ketinggalan juga, thank you sudah hadir Dianto Cipari, thank you Kang Dianto, Khairyu selamat malam silat gimana hujan nggak ini. Ada Wawan Ipong, terima kasih Kuningan Adi Rizky Yete, terima kasih Ade Podrek, terima kasih Ade Ada Adi Wiro, terima kasih Bunda Nova, Assalamualaikum Brett. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan kemudian Ada Ibu Inyong Ibu Sarwini Halo Bu, selamat malam, terima kasih hadirnya Mudah-mudahan sehat selalu Salam buat keluarga di rumah Salam buat pasukan Sumilir, terima kasih Hadirnya Kemudian juga ada Kang Ya udah ya Kang Jai. Peri cantik. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sastiastu Namo Budaya, Ada Ahmad Wa'e. Aurora. Terima kasih. Naswa Thank you. Ada Kang Tukino. Tang, kang, kang, kang Tukino ini penonton setia nyong juga. Terima kasih Kang Tukino. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya Kang. Oke bantu share teman-teman. Saya minta bantu seratus yuk. Biar tambah semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kodamul kodam ya kodamuru yari jalul goib sir zat sifat wujud. Kemudian yang belum nyong sapa sebentar ada suara-suara teman-teman ada suara sebentar. Ah, Stopir lancin. <laughs> Ternyata nggak bunyi Kentu nyong. <laughs> Oke okay, terima, terima kasih. Ada ayang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usman terima kasih nanang amelia assalamualaikum bang bontot waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh indah verti hadir terima kasih kemudian juga ada luciana retna utami ani ani thank you irfan maulana pujiana channel terima kasih siapa lagi yang belum nyong kayaknya udah semua ya ada nabila selamat malam terima kasih nitip jempol jangan ngintip nanti bintitan kemudian buruh sodrek kalau buruh sodrek udah sampai rumah apa buruh sodrek kemudian ada khasid malaysia terima kasih oke ya teman-teman udah nyong sapa semua bantu share 50 lagi yuk teman-teman biar nyong tambah semangat bantu share 50 lagi assalamualaikum ya alil kubur assalamualaikum ya khodamul hodam Ya muruh ya Rijal Goib, setan belek, setan ketep, setan timbil, kenderoak Gombel Apapun yang ada di sini saya minta wujud padat. Apapun kalian saya minta berikan eksistensi sama nyong bonto TV. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kamera blur ya di sini teman-teman. Hujan masih air dan dia masih milik orang lain geng. Saya minta bantu 100 ya geng, bantu sharenya, bantu sharenya teman-teman. Assalamualaikum ah. Allahu Akbar Assalamualaikum Aku betul-betul baru pertama kali kesini ya teman-teman Cek sinyal, cek sinyal pak Hujan masih air dan dia masih milik orang lain Teman-teman sambil aku explore Teman-teman ada yang pen Allah Akbar Kayak ada yang nangis Kayak ada yang nangis Di sini banyak banget kembang kemboja ya teman-teman Kembang kemboja Konon katanya Kalau ada kembang kemboja kayak gini Yang nilainya 4 Atau 6 katanya Itu Bagus ya teman-teman Betul nggak geng ada manfaatnya Betul nggak teman-teman Oke Assalamualaikum Jaksinya laku masuk lagi teman-teman sinyal di sini 3 teman-teman 4G oke siap oke Kang Tukino bantu share nya Kang Tukino itu depan ada cahaya itu depan ada cahaya Wak. cahaya naon ya apa dekat rumah ini geng aku coba cek ya geng ya kuntilanak putih bajunya aku lewat ini geng, sebenarnya aku cuma numpang lewat, permisi Allahakbar, suara langkah kaki geng, sumpah ini kerandanya mana ini? cek cek cek cek cek, cek. merinding, udah mulai merinding Allahu Ada yang lempar. Wah, innalillahi. Subhanallah di sini rupanya serem banget, subhanallah. Sebentar itu motor aku di jalan tak geserin dulu, geng. Ini soalnya makamnya luas banget dan motor aku sendirian. Takut ada yang gondol semut ya, geng. Aku umpetin dulu ya, gimana ya? Itu lokasinya keren banget, sumpah. Sumpah keren banget. Bentar. Aku motornya etak cek dulu, teman-teman. Jangan di jalan ya, kita geserin aja. Tuh kan. Tak geser kemana ya sebentar, teman-teman. Soalnya aku sendirian. Tak pindahin dulu. Oh, sini masuk sini bisa. Ayah. Jangan di jalan kayak gitu dong. Nah masukin sini aja ya geng ya Biar aman nyaman dan tentram Kita masukin sini Oke terima kasih bantu 200 teman teman Oke, geng. Mudah-mudahan di sini aman, geng. Soalnya ini dekat jalan. Jadi tadi motorku di sana. Takut ada yang jahil ya, teman-teman. Kita masukin ke dalam makam aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Thank you yang masih setia, teman-teman. Aku coba masuk lagi, geng. Huh. Ikan hiu bintik-bintik itu ada kunti, kenapa nggak disentelik? Itu ada kunti ngintip. Oke geng, aku masuk ya teman-teman. Thank you. Makasih yang bantu hadir, terima kasih numpang lewat, Haifa terima kasih ya. Betul numpang lewat bantu 200 geng, aku coba masuk. Lokasinya keren banget sumpah. Di dalam sana ada pohon besar banget. Tapi nggak tahu sinyalnya masuk atau enggak ya teman-teman. Assalamualaikum, permisi numpang lewat. Halo. Numpang lewat ya, permisi Assalamualaikum. Suara bawa mercon gak bang gerimis ya ini masih gerimis minarti terima kasih Allah Akbar. masa makam bawa mercon aku kemarin ada yang komplain makam dikasih mercon dulu itu aku dimarahin sama warga Assalamualaikum Permisi Bang Bontot numpang lewat Halo Bang Bontot Permisi Numpang lewat Neng Saha nuaya di dia Udah mulai merinding nih geng Sumpah Habis hujan hujan Habis hujan gerimis Dan ini ada makam baru juga teman teman Ada makam jauh baru Talanya masih merah. Nah, nah, nah, nah, nah, Oh, tadi lewat sebelah sini, muter-muter ya. Kita keliling dulu ya, teman-teman. Bantu 200, saya yakin bisa. Bantu share-nya, Wak, 50 lagi. Bantu share-nya, Wak, 50 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya kodamul kodam, ya kodamuruh, ya jalul goib, setan belek, setan ketep, Genderwok, Wewe gombel, Sekang baplang, mak lampir, mak erot, apapun yang ada di sini, berikan eksistensi kalian. Suara-suara nggak -suara jadi duit, suara-suara nggak -suara jadi duit. Halo, ya kuntilanak. Assalamualaikum. Oh, kita coba deketin geranda ya teman-teman. Assalamualaikum ya khodam kodam kodamuruh rijal gue. Apa pun yang ada di sini, kaget mata merah asem. Kaget mata merah sumpah. Malah tahu-tau nya lampu itu geng. Lampu listrik kayaknya pulsanya abis. Nyala tadi merah. Halo. Udah. Assalamualaikum. Goyang-goyang payungnya, Wak. Goyang-goyang payungnya, anjir. Dan, dan, dan, dan, dan. dan kayak ada yang kayak ada yang lagi nangis betul teman-teman dan -teman. dan dan dan dan dan dan dan kayak ada yang lagi nangis sumpah halo kita coba kesini geng sumpah kayak ada yang nangis sumpah teman-teman demi allah demi tuhan demi rasulullah ada yang nangis pak assalamualaikum denger nggak teman-teman kecil suaranya Assalamualaikum ya kubur. Ada zahar sihat deketin. Jika kepala pusing mata kunang-kunang badan bekel-bekel jangan terusin. <laughs> jangan, jangan bercanda, Wak. ini serius. Sumpah demi Allah, ada yang nangis. Ini kerandanya juga tua, geng. Ayo, yang nangis tadi siapa, Wak? Assalamualaikum warahmatullahi dua kali, Nyong. Tadi live di sebelah juga dengerin orang nangis. Padahal ini tanggal muda, teman-teman, ya. Tanggal 4 ini sultan-sultan pada gajian. Halo, kenapa nangis? Yang pegawai semuanya gajian ini, geng. Neng, neng, neng, neng. Assalamualaikum. Ya kau khodam kau dam, kau goib inalahi. Mana tadi astopin, lanjut lagi lah lo mau kemana Rasulullah? Allahu Akbar. Suka nongol di belakang. Kayak e, inalahi tukan, tukan, tukan tembelak. Kayak ngelintas ngelintas ngelintas ngelintas, ngelintas busar ini. Jaluk bakso busar ini kayak kok. Oke nangis-nangis Oke nyong cari yang nangis dulu Aku punya duit Rp20.000 Takwe duit sepulau ya Sepulau gak cukup bensin Neng Neng gelis Kabogoh akang Neng gelis orang hoyong tepang Assalamualaikum Mana neng-nengis tadi mana nih Suara-suara gak jadi duit pak Bantu 300 saya yakin bisa wak. Kananmu oke siap. Sorot lewat selakangan wak. Alo. Sorot lewat sekelakangan. Oke. Door, DR. Star, terima kasih. Jenny misteri halo. Mbak Jenny. Bantu sharenya mbak Jenny. Innalillahillah. Kholla wala kuatailah bila nangis lagi. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ilaha wa ilaha illallah wa akbar assalamu'alaikum. Permisi mbah, numpang lewat. Permisi mbah, numpang lewat. <gambil> Permisi mbah, numpang lewat. Ini merinding banget di belakang. Innalillahi. Subhanallah, aku puterin dulu wa Bantu 40 lagi saya yakin bisa, geng. Allahumma sholialah siddhina muhammad lah ilah ilal muqamad rasuluh. Sirullah, loh sifatullah, wujudullah, waluluh. La ilaha illallah muqamada Rasulullah Salamun qaulamirrabirrohim Wa mintaasuliyamani mujrimun Sir zat cipat wujud Sir Zat cipat wujud Suara-suara nggak -suara jadi duit Setan belek Setan ketep, setan timbil, genderwo pakai bantu 40 lagi yuk Kita mulai barbarin dulu Eh jangan Kita keliling dulu geng karena nya inalillahi ada makam baru lagi Wah ada makam baru lagi Wah subhanallah mudah mudahan nama ibadahnya diterima di sisinya amin dan ini ada pohon gede banget assalamualaikum permisi numpang lewat numpang explore ya hujan masih air dan dia masih milik orang lain geng assalamualaikum tukan Halo stop Astagfirullah innalillahi wa inna ilaihi raji'un Innalillahi laa haula walaa Assalamualaikum permisi Mbah keras banget nangisnya makin kenceng makin kenceng sumpah Neng neng neng neng Cek sinyal, ada yang denger gak yang yang denger komen angka satu, di sini yang denger komen angka satu. Bantu like-nya ya teman-teman, bantu like-nya geng. Kita coba naikin like-nya baru 50 teman-teman. Stop ya, aja Saya yakin teman-teman semua punya jempol lah. Saya yakin teman-teman semua punya jempol, bantu like, tatakan like-nya. Wa, assalamualaikum, ya khodamul kodam ya khodamul ruh. Yari jal goib, yari jal goib, setan belek, setan ketep, setan timbil, genderwo, genderwo, genderwo. weh gombel. Bantu salurin energi positif kalian, teman-teman. Saya minta salurkan energi positif kalian dengan like ya, teman-teman. Saya yakin teman-teman punya jempol Wak. bantu ratakan like-nya, wah ini baru 50, Wak. 15 lagi yuk, teman-teman. Tembusin 300 sir. Itu ada rumah kecil, rumah apa lagi itu? Apa rumah keranda lagi? Neng, kuda nenangis ya, Neng. Neng, harana Neng. Ula nangis diditunya, sok. Cicing, sok. aya akang didinya, akang bontot, iya. nu kasep, nuk ganteng. Akang bontot, ayak dia Ula nangis, neng. Sorangan didinya. Aduh, biung, ya aloh. Nyong lagi pada ngerti apa rika, jajal. Hah? Si ngerti komen angka satu, jajal. Tembel Ya aloh. Iya, kademen ya neng oke bantu lima lagi get Ya kodam ya kodim ya jandai si orang pacar, orang wujud oh mbak Jenny ngerti ngomong apa mbak Jenny? Kang Arifin terima kasih neng gelis kabo sah neng gelis neng, ulang nangis ulang eraannya wujud kencing akang ayak akang bontot didinya nu kasep kasep atau wakbar temblek langsung Nangis maning, tembelek, tembelek, tembelek. Ngomong apa, kan Ngomong tembelek langsung, Bu Sarwini ini ya, Bu Emari Oh, ini bukan rumah keranda, geng. Ini rumah mungkin orang tokoh agama di sini ya, teman-teman. Aku coba baca, teman-teman boleh nggak? Permisi, aku coba baca ya, teman-teman. Ini makam siapa? Ada Kim, Kimertawi, Kimertawi Raja. Mertawi Raja keren banget namanya. Oke, kita geser lagi. Sir cepat wujud. Oke, terima kasih, geng. Akang bontot nu goreng. Aduh, lain sih, aduh. Rizky Bontot nu kasep. Lain lain lain goreng, gorengnya mana? Gorengan-gorengan. Gorengan gorengan, gorengan, kac, gorengan apa? Kedele. Aduh, biung tembelek lancung. Nu aya di nu kasep-kasep subscriber Bonto TV nak nu gelis-gelis thank you matur hun. Assalamualaikum, kita gas lagi suara-suara nggak -suara jadi duit. Saya minta bantu like-nya teman-teman ratakan like-nya. <tuh> kita cari lagi mekayu Dawikem. Halo, geng. Stop ya tim sopir diantis malam. Terima kasih ya gorengan pisang, Mbak. Mbak Jenny emang tahu baju ini goreng teh Halo, innalillahi. Nangis maning. Allahu Akbar, Allahumma sholayla shidin wa madhla ilaha illallah muhammadah Rasulullah Glentap banter banget, glentap banter banget tembelak Oke anak Oke Bakayu Dawikem, nanti kalau kamu wujud Nyong bakalan kasih ini Bunga mawar buat kamu ya geng Wak Nyong kasih bunga mawar Bunga mawar merah Satu tanda cinta yang berarti bahwa ku cinta padamu. Dengan senang hati ku terima cintamu. Karena aku juga sayang kepadamu. Dawikem, dimana dirimu? Ada bunga mawar ini, geng. Mawar putih ya, geng. Wujud. Ula nangis, sok. Tunjukkan jeng bontot tv geng Bunga bangkai Asik Bang J mana bang J suaranya bang J Jenny Jenny thank you Yo alo Nyong jadi nyanyi geng Kalau nyong nyanyi suaranya kayak tembelak ya Kalau gak bagus ya Jangan didengerin geng Oke siap maju nah. maning gaspol ya teman teman Permisi Numpang lewat Demit kuntilana genderwo silakan kalau mau hadir nyanyi kunti Pak. oke siap bunga kamboja, oh ini bunga kamboja wow, jago bunga mawar ini geng 1, 2, 3, 4, 5 mawar putih bret nyong, nyong nanti kalau ketemu teman-teman setuju gak geng bantu naikin 50 lagi yuk, saya minta 400 teman-teman bantu 40 lagi saya yakin bisa ya geng aku mau kasih ini sama Mbak Yudawikem salam sederuan, selawasai dia, terima kasih. oke siap, Alfatia dulu bret belum kasih kuntinyong tadi sudah pakai ta, ah geng. Oke, okay. assalamualaikum Permisi numpang lewat. Neng jangan nangis lagi ya, Neng ya. Aku cari. Saya kasih ini geng, bantu 50 lagi Winarti, terima kasih bantu upnya nya Wujud. Bantu 400 yuk teman-teman. Yang belum sukere bantu sukerep. Kalau 400 sih penontonnya nyong itu ya, geng. <laughs> Yang belum like bantu like yuk, bread Teman-teman punya jempol saya yakin. Biar nanti Inyongnya tambah semangat cari mekayu dawikem ya. Hmm. Dawikem, how are you? Innalillahi astagfirullah Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Thank you manjaloveli terima kasih selamat malam. Orang baik terima kasih sudah hadir selamat malam Minggu ya. Wujud Assalamualaikum, selamat malam Minggu teman-teman. Hadir setan belek, setan ketep, setan Ya Yani Arianti Assalamualaikum, terima kasih, Suster Ngesot, Cindy, Kang Jai. Nah tuh di kejalan. Assalamualaikum, ya mul kodam, mulkodam, ya kodamuruh jari jengguit. Setan belek, setan ketep, setan tingbil, temberukuk, eh gombel, sang baplang, malampir ma erot, denger, enggak geng, denger, enggak geng, oh ini ada sungai apa ya, geng? Oke, terima kasih orang baik, bantu like-nya oh, teman-teman. Selamat malam minggu, teman-teman. Hah? Malam satu, bread. Nyong ndeleng oli, ndeleng, bayar. <laughs> ya Allah, kalau ndeleng gak wajarit bread. Gak kalau lihat nyong nggak usah ngudek, oke terima kasih. dalamnya ora apa apa lah bret. oh siki malam satu, sing bener. nyong kepengen malam minggu apa roli? hah? semoga bang cahya selalu kasih dia yang hutang malam sabtu Lur. channel. oh malam satu ya bread nyong cagunek kayak kayak malam minggu gak ya aloh sing bener bread. sing bener teman-teman aja kalau mau nyong ngolah jangan lombo nyi bong tua, dosa teman yang tahu malam minggu komen angka satu yang malam satu komen angka 2 jajal bread bread jajal komen angka satu malam minggu komen angka dua malam satu bener apa siki malam apa ya siki voting ya teman-teman tak voting malam ini geng bontot banyak halu komen angka satu ini malam minggu geng komen angka 2 malam satu ada renda terima kasih sing bener malam dua, Alah. malam selasa tembelak mana malam selasa Rika, aduh, ya berarti nyong tinggal lagi, ya Allah malam dua, <tasi gahi> ya bisa bodoh-bodoh Rika, langsung nyong tak tilihi jazalung mawas ngerika, Rika, Rika pada bokong ini nyong, nanti tak Allah kabarin lagi assalamualaikum, ada yang sini, bawik, kemelung, guyu, nih tahu ike guyu tembelak, asam. Ya wis lah malam dua ya kena sing penting rika pada bombong ono lah wis bodoh amat lah, amat juga ora bodoh kok sekolah pinter, tangga nyong amat ranking terus. Wis lah urusan ngayel ya bread wis, oke bantu lima puluh maning, 40 puluh maning bisa bread. Wis aja pada ngayel wis malam setu ya kena rika sing penting pada bombong, wis ngono nyong nyong sing waras ngalah, Allahakbar, inalillahin gujo maning karekem temblek temblek asem, inyong sing waras ngalah wis bret nyong sing waras ngalah wika sing ora waras pada menang bayi <giranya> ya Allah wis wis ya wis cukup rika sing penting pada bumbong nyong ngerti ini sikit malam minggu rika malam satu ya wis ngonolah wis nyong mau berdebat wis nyong sing waras tak ngalah ya geng terima kasih geng <giranya> oke bantu 25 lagi dawikem nyong apa ngapali, dawikem ya soalnya nyong sudah bawa bunga kamboja jerek ya Jiriknya, nyong sudah bawa kamboja Neng neng gelis, saha nu di dia, sok wujudkan jeng bontot tv, jeng pemirsa bontot tv sadayana, ulah cicing wae neng, ala huma solela langsung glentap, langsung glentap neng buri keranda keng, ya Allah baka yusiim bra neng buri keranda keng. Makayu simprah wa inalilai. aku rasa senang simprah bret yakinnya pengen sing dawek ga bae bret mbakayu simprah merat merat ko ko ko ko ko penjorangan lu lu lu lu lu akeh ombah nyong nyong mau sing merah-merah bret aku pengen yang putih bai bret merat ko ko ko ko glentap yakin inalilai. glentap yakin inalilai wa innalillahi wa inna ilaihi orang andel temenan tektiliki ya temenan orang andel tektiliki bret Bantu 400 nyong tektiliki bret 15 maning yang puterin yakin Allahu akbar pakayu simbra galak pisan cokan gua anger simbra kok gelom ngetutna balik wa, yakin wa anger sing merah ya aloh rambutnya keriting maning kripo maning inalilahi tembelek gelom ngetutna balik bret anger sing abang yakin Yakin temenan ampun lah mau keting Astagfirullahaladzim mau ngersi ngabang ke keras banget yakin mo lah karena merat penjorangan inalilai geleng ngetut na Bali nguma geleng ngumbahi piring ngorau keting ala ya. aduh anu merah merah merah merah merat ngara merat Astagfirullahaladzim lah kalau wala kuat ya lebih lah Allahumma sohli alasid remato kenyong orang main zoom Perak kebesisan brek, Ya, perak kebesisan oke, aduh, kela mumbai piring ora kela melu bali cokan neng kok. ko banget penjorangan. Kayak kaya lagi kayak, biungnya nyong bok ngerac cokak keteng ngerap puma pakai yu simpra nyong simpra tomain kawan bali sekarang kuburan, ya allah merat temenan wis, alhamdulillah rebela lamin. Kepa okay, tirin yang pengen ngoru wis merah temenan, nan, lillahi yang merah jangan sampai lepas mola, mola merah temenan wis merah alhamdulillahi robi lalamin wabi nasta in, oke okay, berarti ini kan ngerti bahasa nih, yang bakayu simpra, stopir ngaji miki nengke nengke ngedrukruk ngedrukruk ya allah ngedruk nengke nengke, subhanallah, hmm, Mabune tapi masih ya nengkeh yakin, keng sumpah geng. Mabune masih nengkeh yakin. Permisi nubang lewat, permisi, permisi nubang lewat. Di <ganti> si malam minggu di bekayu tawi kemen di malam mingguan, hah? Inalilahi, mabune tangit banget. Inalilahi lah kalau walau kuatnya labila. Sumpah, mam boleh tangit, tangit banget brek. Ya Allah, ora kuat, mam Astagfirullahaladzim. Aduh, deg-deg, sergei, singa apa enggak sih nengkayanya kayak ngejepen ya kaya Nin nali merah di situ. Singa apa enggak ini masih nengkayanya ngejepen joran? Nyakin, neng, wislah, cukup, nangis maning Nyong lah cing putih banyong kasih bunga ini kok bunga mawar. Kerandanya apik teman ya geng, Brad. Monitor, Brad, itu kerandanya bagus banget kayak yang tadi nyong live di TikTok ya, Brad. Stopir lah Jim, Assalamualaikum. Ih, I love Yung, I love Yung Moni. Wong mlaku kayak wong mlaku kayak wong mlaku. Innalillahi wa laa hawla wa laa quwwata illa billah. Allahumma sholli ala la ilaha illallah Muhammadar rasulullah yang ngintip kepala andas. Inna lillahi wa la hawla wa la quwwata billah. Stopir Assalamualaikum. Assalamualaikum ya hodamul khodam ya khodamuruyarijal qoit. Setan belek, setan ketep, setan timbil. Genderwo. Babe gombel. Krungu ora, Bret. Bred. Mun incrit, Innalillahi Allah laa wa laa quwata subhanallah billah subhanallahi walhamdulillah ilaha akbar Fred. Ya Allah Sing nangis bekayu simbra geng. Sing nangis bekayu simbra innalillahi tanggal nom kenapa nangis? Krungur geng. Innalillahi laa wa laa quwata illaa billah Allah piung buri Astaghfirullahaladzim, assalamualaikum. Bantu padatin wayang punya Indi yang punya Indi Indomie Coba nyong puterin kamera, Gang. Aku malah justru kalau nggak wujud malah tambah takut, sumpah, Mbok. Inyong kalau nggak wujud malah takut, prindang-prindingi malah penasaran, temenan. Inalilai, kalau wujud silakan wujud. Aca kesuwen lah tuldung. Nyong kalau malah orang wujud wujud malah nyong bingung. Dawek ini, bok icik -icik. Metu neng selakangan, nyong apa nyong orang jundal. Iya ora bred, monitor bread Iya apa ora? Iya apa bener? Hah? bakul tempe metu rendra iya. Kalau orang metu metu malah nyong bingung. Kalau nangis nangis malah nyong bingung. Sumpah bok kicik-kicik metunang selakanganin nyong apa orang ceh, aduh, kalau suara-suara toksumpanya malah bingung, sumpah demi allo yang bingung gue liat ini ke, umpet-umpetan, inalilah, ike, gue gue gue gue gue gue berhenti gembok, aduh kaya yang lengkap kaya Stop. lengkap, stopir olah gym subhana lo okay, fokus dulu, Bismillahirrahmanirrahim, bantu kunci ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim. Kulang untuk berbenas, malikin nas, inas nas, min saras wasil konas, ala diwas wisufisudurinas, minal cina diwanas. Justru kalau suara-suara itu malah bikin nyong bingung, bret, sumpah bret Bantu lima puluh maning, saya yakin bisa geng. Biar nyonget ita... ya Allah, hohohohohohohohohohohohoh. Inalilahi Bener-bener ini main petak umpet ini geng. Bener-bener ini main petak umpet sumpah lentam nang buriwit inalilah ilah kalau walau kuatlah bila desa apa sih keh matine umpet umpetan karena nyung desa apa keh makan yang tak cek eh soalnya nyung anu nang dalan anu mampir yakin orang ngerti desa apa keh stopirola Jim Jim neng kalau mau wujud keh anak ang pontot aja umpet umpetan lah tolong justru nyung ketar ketir kalau cicik cicikan nongol jak koki motor enyong apa kepriwe jajal Astagfirullahaladzim Allahu akbar subhanallah ayo ayo metu-metu-metu-metu-metu-metu-metu-metu metu anger metu metunyong metu, metu, metu, metu, metu, metu, metu. Metu bali lah kething rika ora cinta karo apa istaksi dia kan bunga mawar rika tidak keluar juga neng assalamualaikum neng assalamualaikum ya khodamul khodam ya khodam ya rijel goib tak buang kembangnya lho bret tak buang kembangnya Rika orang temen tuh nangis-nangis doksi -nangis, singgo apa tak buang yang kesukai putus bahaya saya. Putus bayi, putus bayang ngerewe caranya putus bahaya Rika orang-orang gelemet tuh ya putus bahaya lah temenan nyong bebah. Rika ngelomboni sih orang gelemet tuh Hah? halo akbar aduh yakin neng Neng, ayo neng, ayo nain pacar pacaran. Wujud. Assalamualaikum. Metu metu metu metu metu metu metu metu metu metu metu metu metu metu metu. Justru kalau umpet umpet ane yang sih deg-deg sero. Ya orang besar begini. Kek kek kek. Kai kai ke. Simpra kaya. Kaya, kaya. Allah Akbar, Ada Jogja Nyikmak, ada Lisli tahu ke selat malam salam kenal terima kasih. Ya Allah nangisnya Sahdu banget geng. Sumpah nangisnya gaung gaung. Ya Allah tanggal 4 kok. Mekayu Simpra, wassalamualaikum. Aku sudah kasih bunga untukmu. Mana? Ya Allah makin merinding. Sumpah kalau kayak gini nyong sing bingung. Gak mau wujud tapi nangis. Oke subaru terima kasih yang belum sub bantu sub. Ya Allah tempelek lancung. Inhalilahi nangis geng. Subhanallah setopi lojim innalilahi laholah walaukwatele bil Allahumma salli alazabat la ilahilmukamadarusullah setan belek setan ketep setan timbil genderwo genderwo weh gombel Hah? pocongnya di belakang sih bener setopi lojim fokus ya teman-teman nangis sepisan maning orang metuin yong bali teman-teman assalamualaikum kita buka teman-teman ya kita coba padatin di sini teman-teman jaluk diselip kangkupingi Nangi sepisan maning orang metunyung Bali nyung jengkel temenan bread ya geng orang metunyung jengkel sumpah nyung sudah ngapelin Rika ke sini kok oke teman-teman bantu doanya bantu padatin bantu ratakan leknya wak saya minta bantu ratakan leknya teman-teman aku sudah siapin kembang buat kamu kok ya Bismillahirrohmanirrohim Sirullah satu lah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah salamun kolami robi rohim wa mtaziul yamayul mujrimun Sirullah satu lah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah salamun kolami robi rohim wa mtaziul yamayul mujrimun sir sifat wujud sir sifat wujud Allahu akbar Oke kita coba keliling sekali lagi sepi san ya teman teman kalau nggak mau wujud, berarti ora jodoh ya teman-teman ya, ora cinta karo berarti buat apa kalau kita bertahan ya teman-teman, kita tinggalin aja kalau dia nggak mau wujud, kita tinggalin teman-teman setuju nggak geng, yang setuju komen angka satu, soalnya ngapain kita bertahan kalau sudah tidak ada keharmonisan ya bread, ya ora bread, setuju ora bread, Akbar Iya, ngapain kita berjalan nih? Kalau sesuatunya sudah tidak cinta lagi, begitu ya, Brett ya. <gir> Jadi orang gila menemui Ninyong, berarti rika orang cinta dengan Ninyong. Berarti kita tinggalin saja. Oke ya? Masih banyak <gir> di luar sana Dawikem, Dawikem yang lain. Kasih bunga bang, ya Allah oh, cangawi. Kebetulan bunga ini Assalamualaikum ya, hodamul, hodam, ya, hodamul, ya rizal, sir. Sihat sifat wujud. Assalamualaikum. Siapa di situ? Langsung armujud. Langsung armujud. Kayaknya langsung krungu kupinge. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana tadi? Kuntilanak. Aku lihat kuntilanak geng. Aku lihat kuntilanak tadi barusan ngelentap kita kejar teman-teman. Ayo Assalamu'alaikum Sifatullah Sifatullah Wujudullah Falololah Ilahilallah Muhammad Rasulullah Salamun Qalamirobir Rahim Qamta Suyamayil Mutrim Sifat Sifat Wujud Suara-suara Nggak jadi duit Ayo Kalau nggak wujud Nyong pulang Kalau nggak wujud Nyong pulang Temenan, temenan geng. Membuangi geng. Assalamu'alaikum Tadi mana yang lentap-lentap, yang lentap letap mana lentap-lentap? Wujud. Ya Kodam, ya Kodim, Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya Kodamul Kodam, Kodamuruh Rijal goib. Enggak tadi aku lihat ngelentap. Berarti Rika ora cinta karonyong ya. Kalau nggak mau nongol medine, hah? Kuntilanak, cuman ngelentap-ngelentap. aku mau Barbar -bar, tapi becek ini geng sebenarnya aku pengen Barbar -bar di sini geng inali teman-teman ada yang meninggal lagi baru lagi teman-teman Oke jadi mungkin lagi musim orang meninggal di sini hmm, baunya masih masih bau banget Assalamualaikum Allah akbar kepaduk Subhanallah kepaduk kepaduk Kicing aduh Assalamualaikum Tuntilanak, genderwo, wewe gombel Sekang bapak, mak lampir ya Rosita oke kita tinggalin aja bret lah Ini dawikem sudah nggak mau Wujud di depan nyong Kenapa ya oke okay. Nyong kasih bang bunga Bunga kamboja Dia tidak mau Dia mintanya bunga deposito geng Ya lo bunga bang Assalamualaikum Ya udah Kalau nggak mau wujud jangan ikut nyong pulang ya Temenan lo, janji loh Temenan. Nyong sing tak pulang ya. Dadah. Pekayu Dawikem. Terima kasih yang udah hadir di sini. Thank you. Oke, okay, teman-teman. Assalamualaikum ya. Makasih udah hadir, bantu share, terima kasih yang udah bantu like, teman-teman. Mohon maaf geng malam ini dawikem nggak mau wujud, enggak tahu kenapa. Kayaknya kudanan apa ya bread. Suara-suara suara-suara baik bread. Oke, okay, teman-teman. Aku tak cabut lah. Perjalanan ini nyong pulang masih jauh teman-teman ya jadi nyong terpaksa harus meninggalkan dengan berat hati nyong harus meninggalkan bekayu Dawikem di sini. Oke dadah Dawikem, see you next time ya. Oke teman-teman, kayaknya belum kerama sih ya. Tak bawain bunga kok nggak mau muncul Dawikem sih kenapa? Besok kalau muncul tek kasih bunga loh besok temenan teman Oke Dawikem genderuwo, wae gombel semua yang ada di sini. Terima kasih yang udah bantu interaksi di sini, thank you ya teman-teman dan karena ini makam, teman-teman ada baiknya kita kirimin al Fatihah ya buat ahli kubur di sini, mudah-mudahan khusus khotimah ya teman-teman oke, okay. khususon, semua ilar semua ilar wahih, ah di sini, al Fatihah mau dibelain nasya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi, robbill alamin, robbul alamin, robbul alamin, robbul alamin, robbul alamin, robbul Oke teman-teman mohon maaf banyak kata-kata yang salah ada yang benar datangnya dari Allah ada yang salah murid dari saya Bonto TV ya teman-teman ambil sisi positif dari setiap video yang ada mudah-mudahan video dari Bonto TV memberikan edukasi kepada kita semua kalau makhluk gaib itu ada ya teman-teman dan nggak sah Islam kita kalau kita nggak percaya namanya gaib oke geng. Kalau ada sumur di ladang boleh bontot menumpang mandi Kalau ada umurku panjang boleh saya berjumpa lagi teman-teman Dari Tegal sampai Ciamis melewati gunung merapi Selamat tinggal jangan menangis Besok bakalan jumpa lagi sama nyong ya teman-teman Oke geng teman-teman saya minta bantuannya Karena bontot Purbalingga ngapak sedang di dismon Saya minta bantuannya teman-teman saya minta bantuannya geng Tolong ketik-ketik bontot action ya geng Saya minta bantu sukeripnya geng saya minta dengan keikhlasannya geng, saya minta bantu Bontot Action biar bisa live ya, teman-teman. Karena Purbalingga Ngapak sekarang lagi dismon. Saya minta bantuannya teman-teman, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian semua. Saya minta tolong bantu Scrabber Bontot Action ya, teman-teman. Tulisannya Action ya, teman-teman. Moderator di sini kalau ada kirimin link ya. Moderator kalau ada di sini saya minta kirimin link Bontot Action, teman-teman, karena akun Purbalingga Ngapak sedang dalam keadaan dismon dari YouTube teman-teman. Oke geng, moderator di sini ada nggak moderator? Tolong bagikan Sobiris Dianti, M R Pin Kang J. Saya minta tolong bagikan bontot action geng. Tolong saya minta bagikan bontot action ya. Oke, oke itu ada tulisannya juga bontot action ya teman-teman. Saya minta tolong. Mudah-mudahan yang nanti bantu sukerep, Allah membalas kebaikan kalian semua ya teman-teman. Oke ya kawan-kawanku semua, kalian semua luar biasa bantu bontot action ya teman-teman. Oke geng. Dibantu teman-teman saya minta sukerepnya untuk channel nyong yang baru. Biasa aja bang, iya memang biasa geng. <tuh> gak apa-apa. Memang gak gampang teman-teman kita mencari sosok gaib dunia misteri itu gak gampang mas Ridwan. Jadi silakan kalau mas Ridwan ik mau ikut explore silakan mas Ridwan biar... Mas Ridwan, jadi apa tahu sendiri lokasinya ya? Hmm, tontonan asik guys. Oke, siap terima kasih teman-teman. Thank you, Cah Ngawi. Pejogol misteri, terima kasih hadir. Oke, thank you. Teman-teman, bantu bontot action ya, teman-teman. Oke, Martin, gak usah kasar yang si siapa juga yang kasar, wah. <laughs> Oke, yang mau ikut, uji nyali silakan teman-teman. Yang mungkin gak percaya gaib, boleh, teman-teman. Kita bakalan tes nyali kita sama hater-hater semua ya, teman-teman. Silakan. Bantu bontot action kawan-kawan Terima kasih mohon maaf banyak kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke DM saja ya teman-teman DM saja komen di Comment di youtube aku Nanti teman-teman boleh ikutan ya teman -teman. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Makasih moderator Terima kasih moderator Thank you, thank you Oke itu ada linknya ya Bontot Action Bantu Sukerep.